see cold Saka wa kawan kekalan Cojja nganti tekan beliau Ku oh, oh. tak canden ta tembeta rumes tanganku opo oh, koe Ini kan udah 2 Tersembunyi rapi ada di dalam hati Karena di dunia nyata aku tak berdaya Terpesona cantikku yang luar biasa Kamulah makhluk cantik yang selalu menghantui Dalam dunia nyata dan hayalanku Dan hari hariku ku ada Kan dia tak pembeda, lemes tenangmu, apungku rumah sore. Satu waktu warnet dalam oh, oh. Aku muat mereka Aku. Jadilah istriku Sayangku Selalu